menarik terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita keinginan pertama persahabat yang kita lihat di sini ada kabar spesial bahagia untuk kita semua yang mana sebuah uang spesial dari IGSnya Bang Basuki Surojo persahabatan yang memposting sebuah postingan video call ke arah Bilar Pilar ya, Persahabat yang kita lihat. Alhamdulillah kita mendapatkan kejutan bahagia dari Basuki Srojo Persahabat ya bahwasanya akhirnya tentunya Kobas bisa ngobrol sama Kak Rizky Pilar bisnis baru biar lancar. Amin persahabat, ya alhamdulillah tentunya Rizky Bilar kembali mendapatkan bisnis barunya bersama Kobas mudah-mudahan dilancarkan semuanya persahabat ya kita doakan yang terbaik untuk tentunya usahanya dari idola kesayangan kita unggahan tersebut telah direpost kembali oleh akun Instagram Rose underscore les 24 larnya ada kalimat caption yang dituliskan, "Persahabatan, ya, Alhamdulillah, ada bisnis baru lagi, berkaya ke rezeki mengalir bagai air, kami selalu support dan mendoakan Kakak Bilar dan Kobas. At Basuki Surojo sukses selalu amin." Itulah caption yang sangat luar biasa, yang sangat positif, mendukung persahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid, mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Pelaku tersebut banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans. Yani dari akun Instagram Anita Wiyani mengatakan, masya Allah, tabarakallah di balik seorang lelaki sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. Luar biasa persahabat ya. Komentar lain diberikan dari akun Rafka Alfiansyah mengatakan. Alhamdulillah calon pengantin rizkinya ngalir terus, apalagi nanti kalau udah nikah gak kebayang rizkinya bakal kayak air terjun. Amin. Mudah-mudahan persahabat ya. Sesuanya, doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizki bila. Selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada unggah spesial yang dimana kita lihat ada video pendek dari Bang Fali Akbar, persahabat ya awal mula tentunya pertemuan mereka di, pada zamannya, persahabat ya ada kalimat caption dituliskan awal di gue ketemu si set boy di zamannya, wow. Tentunya untuk video pendek tersebut Rizky bilang gak mau dibilang set boy, persahabat ya bahwasanya tentunya abang beras sudah ketemu Dede waktu lima hari ini persahabat ya luar biasa dan pertemuan di sini kita lihat tanggal 29 Juli 2020 Wow memoris banget di persahabat ya tentunya sebelum vali aktor jadi apa nilai leslar nih luar biasa doakan dukung terus untuk idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya robbal Alamin berikutnya kita lihat juga Dunggan dari antv Ya, mana di sini memposting sebuah postingan cinta Abadi Lesnar nungguin cinta Abadi Lesnar be like banyak sekali komentar persahabat ya kita lihat di sini ada beberapa dari akun de dot 7 mengatakan bismillah doa terbaik dari yang paling terbaik untuk kesayangan luar biasa persabat ya ini pilihan komentar yang sangat luar biasa dari para fans Leslar kita lihat ke Komentar selanjutnya dari akun sulit sulis sulis 058 mengatakan Bismillah ayo kencengin doa bersama buat idola kita biar sehat sukses dunia akhirat sampai hari bahagia amin. Luar biasa persahabatnya dukungan dari fans selalu kompak selalu solid persahabatnya kita patut bangga kepada leslar lovers yang semakin kompak persahabatnya untuk selalu mendukung. Men-support dan mendoakan Les dan Rizky Bilar Dalam pusingan tersebut Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Antv official emang ya Nunggu itu adalah hal yang paling membosankan Tapi kalau buat nungguin pasangan ini Sehingga akan pernah bosen ya kan Antevel Lovers dan Les La Lovers Emang the best deh, jangan lupa doain terus Kakak Rizky Bilar dan Dede Alasi Kejora. Biar lancar terus sampai hari H Luar biasa persahabat ya Tentunya kita pasti Selalu menunggu kabar baik Dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat Ada sebuah kabar spesial juga dari KARTINI persahabat yang memposting Sebuah postingan foto Tim Leslar Entertainment Ini di kantornya Leslar persahabat ya nonton apaan sih girang banget tuh ada kalimat caption wow <laughs> kita penasaran nih bersahabat ya tentunya mereka lagi nonton apa nih ya tentunya mudah-mudahan saja ada kejutan dari tim Leslar Entertainment untuk kita semua Farah fans postingan tersebut telah di post oleh akun L underscore ada kalimat caption juga yang dituliskan pasti pada penasaran kan guys dengan keart ini ayo tebak keart ini di kantor bagian apa ayo yang tahu komen tuh yang tahu persahabat ya kartini tentunya kerja di bagian apa di tim leslar entertainment doakan selalu untuk tentunya tim mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Berikutnya sahabat kita lihat ada kabar yang tentunya ini mengejutkan buat kita semua para fans. Ya, kita lihat aja di akun tabloid Nova Official. tentunya di sini masuk berita kabar uh, Kak Robi Purba di Pasabat. Ya, yang membela Dedek Lesti, ada kalimat caption tentunya dituliskan: "Robi Purba, pasang badan piala Lesti Kejora, Dedek Lesti nggak usah mikirin mantan-mantan pilar." -mantan persahabat, ya, kita lihat ke selis selanjutnya tentunya Kak Robi Furba mengatakan Persahabat ya di sini mengenal Lesti dan Bilar Robi Furba pun memberi dukungan pada Lesti Menurut aku sendiri Kayaknya diriak Lesti gak usah mikirin lah Iya mantan-mantannya Bilar ujang Kak Robi Persahabat ya kita lihat juga Keselit berikutnya Soalnya mantan bilang yang lebih kaya dari dedek yang mana sih? Lebih terkenal dari dedek yang mana sih? Yang suaranya lebih bagus dari dedek yang mana sih? Yang lebih sehambal dedek mana sih? Kayak sih cuma dedek yang paling terkenal Luar biasa, persahabat ya Menjelang pernikahan dengan Rizky Billar Sekejar dibuat bertanya-tanya soal fisiknya Sebabnya sering dibandingkan dengan mantan kekasih Rizky Billar persahabat ya Tetapi ada dukungan dari Karobi Purba yang selalu siap mendukung, mensupport untuk Leslar Luar biasa kita makin bangga Banyak sekali orang-orang hebat dan orang-orang baik Yang mendukung untuk hubungan idola kesaingan kita Lesti dan Rizky Pilar Selanjutnya kita lihat juga unggahan diri IGsnya nya Ke Rizky Denny, ya di situ mengunggah sebuah postingan Rizky pilar yang sedang fokus dengan HP-nya, persahabat yang fokus ke HP-nya Rizky Billar. <girly> ini tentunya unggahan udah lama kayak Pak persahabat ya. Ini tentunya nemu ini kata Karizky dan kita lihat di depan Karizky ada Bang Deri ini persahabat ya. Bu Isah anaknya ngondek, Wow. <girly> ini caption dituliskan tertuju kepada Bang Deri persahabat ya. Aduh cute-cute banget memang tentunya. Teman-teman dari Leslar luar biasa selalu gesrek, selalu membuat kita ketawa bahagia bersahabat. Ya doakan, mudah-mudahan ada kejutan malam hari ini yang kita dapatkan bersahabat. Ya tetap pantingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin itu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.